Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 123, 124 125 dan 128 129 dan juga 130 di tema 2 kelas 4 selalu berhemat energi baik kita akan ke halaman 123 dan 124 pertanyaan di halaman 123 apakah kamu mengetahui Berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu Baik kita akan jawab Diskusikan dengan temanmu Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut Singkong rebus Kemudian ada keripik Singkong crispy Singkong goreng Kemudian tape singkong Oke untuk yang singkong ini kita coret saja ya Berikutnya di halaman 125 Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Setuju, karena selain murah, singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. 1 Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu, singkong juga dijadikan makanan olahan misalnya keripik singkong, komro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Masih di halaman 125, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? tape, kripik singkong goreng, singkong rebus, singkong bakar bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat singkong olahan seperti tape, kripik singkong goreng, singkong rebus, singkong bakar menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik diskusikan jawabanmu dengan temanmu dalam satu kelompok jadi itu sudah kita diskusikan ya sekarang kita akan jawab di halaman 128, ubahlah pecahan menjadi persen. Baik, 3 per 4 itu kalau kita jadikan persen menjadi 75 persen. 75 persen. Kemudian 1 per 4 itu adalah 25 persen. Kemudian 1 per 2 yaitu 50 persen. Kemudian 1/10 adalah 10%. Kemudian untuk 4/5 yaitu jadinya adalah 80% mana pulpen Kemudian untuk 1/5 itu adalah 20% Kemudian 3 per 5 adalah 60%. 1 per 8 itu adalah 12,5%. Kemudian 6 per 20 yaitu 30%. Dan 8 per 25 adalah 32%. Oke, kita ke sebelah kanan ya. Oke, ubahlah menjadi bentuk pecahan. 35 Persen. Kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan itu, kita buat dulu dengan 35 per 100 ya. Ini sama-sama bisa dibagi 5, jadinya adalah 7 per berapa 50. Oke. Berikutnya. 80% itu bisa kita ubah menjadi pecahan, jadi 80 per 100. 80 per 100 sama-sama bisa dibagi 20. 80 dibagi 20 itu berapa? Yaitu 4, ini 5, jadinya adalah 4 per 5. Berikutnya 30%, 30 per 100. Sama-sama bisa dibagi 5, jadinya 15 per, oke okay, ini bisa, mohon maaf ini sama-sama dibagi 10 ya. Oke, okay, 30 bagi 10 adalah 3, 10, 100 bagi 10 adalah 10, jadinya 3 per 10. Kemudian untuk 40%, 40 per 100, sama-sama bisa dibagi 20, jadinya adalah berapa? Ini 2, ini 2, 50 ininya 2 per 50 oh, ini bisa lebih kecil lagi jadi 1 per 25. Oh ini 2 per 5 ya oke mohon maaf ini menjadinya adalah 2 per 5 oke kita lanjut 12 persen Oke, kita tulis 12 per 100. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 4 menjadi 3 per 25. Berikutnya yang ini, 28 per 100. Sama-sama bisa dibagi 4, 7 per 25. 60 per 100, a nah, ini sama-sama bisa dibagi 30, jadinya adalah 2 per kok sama-sama bisa dibagi 20 ya, berarti ini 3 per 5. Berikutnya 18/100. sama dengan kita bagi-bagi 2 menjadi 9/ per, ini bagi 2 50. Berikutnya 8/100. 8/100 Ini sama-sama bisa dibagi 4. Ini 2, kemudian ini 25, jadinya 2 per 25. Berikutnya 15 dibagi dengan 100. Ini kita bagi 5, ini menjadi 3. Ini bagi 5 menjadi 20, jadinya 3 per 20. 32 dibagi 100, sama-sama bisa dibagi 4. Ini 8 per 25 hanya 8 per 25 kemudian yang ini 90 per 100 sama-sama bisa dibagi 10 ini 9 per 10 Oke sekarang kita akan jawab di halaman 128 Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif biotanol, Pak, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar 1 perempat 4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor jelaskan? Baik kita akan jelaskannya. Penghematan yang dilakukan oleh Pak Tagor sama dengan 1 per 4 dikali 28 sama dengan 7 liter. Nah kemudian kita akan persentasekan dengan cara 7 per 28 dikali 100 persen sama dengan 700 per 28 persen sama dengan 25 persen. Jadi Pak Tagor menghemat 25 persen liter dalam sebulan. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 129. Buatlah soal cerita tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Baik, berarti di sini kita akan buat dua jenis soal. yaitu seperti ini. Ibu membeli sayuran sebanyak 20 ikat. Setelah disimpan dalam kulkas, ternyata 8 ikat sayur tersebut. busuk berapa persenkah sayur ibu yang busuk? Kemudian pertanyaan kedua, Pak Wawan memberikan uang belanja kepada istrinya sebanyak 40% dari gajinya sebulan. Berapa bagian dari Pak Awan yang diberikan kepada istrinya? Berikutnya, tukarkan soal cerita yang kamu buat dengan teman satu meja dan minta temanmu tersebut menyelesaikannya. Baik, sini kita buat dulu jawabannya ya agar ini menjadi kunci jawaban kalian. Baik, titik nomor 1, itu kan cara, menulis, cara menghitungnya adalah 8 per 20 dikali dengan 100%. Maka, 100 bagi 20 kan bisa nih, yaitu berapa? Ini hasilnya adalah 5, 8 kali 5 yaitu 40, jadinya 40%. Berikutnya nomor 2. Itu kan 40%. 40% itu sama artinya dengan 40 per 100. Jadi kalau kita ubah menjadi pecahan. Maka ini bisa sama-sama dibagi dengan berapa? Itu dengan 20. Kalau ini bagi 20 menjadi 2. Ini dibagi, du, menjadi, dibagi 20 menjadi 5. Jadinya 2 per 5. Oke. Okay. Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Oke, kita jawab semuanya ya. Belajar. Dan bilangan persen pecahan. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik, bagian pecahan. Bagian mana yang belum kamu pahami, bagian persen. Apakah hal tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Karena dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dengan perhitungan matematika, bagaimana perasaanmu selama belajar senang dan membuat saya lebih giat belajar? Saya suka belajar. Oke, berikutnya di sini ada wawancarai orang tuamu untuk mencari tahu cara membuat salah satu makanan dari singkong, tulis jawabanmu pada kolom berikut. Oke, ini ya. Silahkan kalian tulis. Saya akan lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Oke itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di halaman 132. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.